Lo mau tahu gak sih DRS, cara kerja DRS di tahun 2022? Lo lihat aja sendiri ya, tuh sistem DRS tuh masih sangat mirip sama tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2011. Tapi efek DRS sendiri di mobil 2022 itu berbeda, karena dari jarak 10 meter pengurangan downforce di mobil baru jauh lebih rendah. Mau tahu lebih lengkap? Follow ya!